Danau Toba tak hanya menyimpan keindahan panorama alamnya saja. Kawasan ini juga menjadi geopark dunia yang menyimpan keanekaragaman hayati. Pada tahun 2020 lalu, terdengar kabar seorang peneliti menemukan kadal yang hampir 130 tahun tak terdengar keberadaannya di alam. Kadal tersebut kembali muncul dan terlihat di kaldera Danau Toba, Sumatera Utara. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan like-nya ya kadal ini ditemukan oleh seorang conservation biologist peneliti tersebut telah melakukan pengamatan sejak lama dan ternyata pada tahun 2018 lah ia menemukan kadal langka ini. Usai menemukannya, peneliti tersebut bersama sejumlah peneliti dari Indonesia dan internasional mengidentifikasi satwa langka ini. Kadal ini ditemukan ketika survei burung di sumut, terutama di kawasan Danau Toba. Satwa ini pertama kali ditemukan dalam kondisi mati, kemudian diidentifikasi bersama tim. Pada temuan ini, tim berhasil menemukan tiga spesimen, dua mati dan satu hidup. Setelah diidentifikasi, kadal ini merupakan kadal berhidung tanduk atau Nose-Horned Lizard. Spesies ini sudah hampir 130 tahun tidak ditemukan, terakhir ditemukan pada 1891. Setelah melihat spesimen kadal tersebut, tim mengidentifikasi genus kadal ini. Kalau dari ciri-ciri melalui sisik, morfologi dan jumlah sisik, dapat disimpulkan bahwa kadal ini jenis Herpesaurus modigliani. Meski begitu untuk memperkuat hasil identifikasi, para peneliti membandingkan spesimen temuan ini dengan spesimen lain dari spesies lain dalam genus Herpesaurus. Pembanding dari spesimen ini adalah spesimen asli yang ada di museum luar negeri. Dari identifikasi dan perbandingan sejumlah spesimen, diambil kesimpulan kadal yang ditemukan benar-benar genus Herpesaurus Modigliani. Kadal genus Herpesaurus Modigliani ini, Memiliki ciri khas menonjol, yakni hidung runcing dan tipis menyerupai tanduk. Kadal ini ditemukan berwarna hijau, namun duri di punggung berwarna kekuningan. Selain itu, ada juga bercak coklat kemerahan di bawah mata, bawah timpanu, bahu, dan lengan atas. Bagian pangkal ekor tanpa gembung, sisik dorsal pada ekor sedikit lunak, tumpang tindih, mengarah lurus ke belakang, dan lekukan membentuk punggung paralel. Kemudian bentuk sisik pada area postcloacal terlihat kecil, runcing dan halus. Begitu juga sisik ventral pada bagian ekor memiliki bentuk yang membesar dan warna sangat pudar. Hanya kadal jantan yang punya tanduk di hidung, sementara spesies betinanya tidak. Kadal ini pelan-pelan kalau berjalan. Selain itu kadal ini juga punya kemampuan serupa seperti beberapa kerabatnya, yaitu mengubah warna tubuhnya. Dalam beberapa menit, kadal ini bisa berubah warna dari hijau ke merah kecoklatan. Dalam risetnya, tim ilmuwan juga menyoroti praktik jual beli binatang langka yang kini marak terjadi, sehingga bukan tidak mungkin kadal hidung bertanduk juga bisa menjadi sasaran oknum tak bertanggung jawab. Peneliti menyebutkan, pelaku melakukan aksi ilegalnya di media sosial dengan menawarkan spesies langka itu senilai satu juta per ekornya.